Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina menduga serangan baru Rusia di Kyiv pada bulan-bulan awal tahun 2023 menurut sebuah wawancara dengan The Economist yang dirilis hari Kamis. Sebagian besar pertempuran telah terkonsentrasi di timur dan selatan baru-baru ini. Tetapi Jenderal Valery Zaluzny mengatakan kepada Mingguan Inggris bahwa ibu kota akan menjadi sasaran lagi. Tugas strategis yang sangat penting adalah membuat cadangan dan mempersiapkan perang yang mungkin terjadi pada Februari, paling lambat Maret, dan paling buruk pada akhir Januari, katanya dalam wawancara tanggal 3 Desember yang dirilis hari Kamis. Rusia sedang mempersiapkan sekitar 200 ribu tentara baru. Saya tidak ragu mereka akan mencoba lagi di Kiev, katanya dalam wawancara. Kami telah membuat semua perhitungan. Berapa banyak tank? artileri yang kami butuhkan dan seterusnya. Pada akhir Februari, Moskow mengirim pasukannya ke Ukraina dengan tujuan merebut Kyiv dengan cepat. Dalam kemenangan bagi tentara Ukraina, para penyerbu ditahan beberapa puluh kilometer dari ibu kota sebelum mundur dari wilayah tersebut. Pada akhir Maret dan awal April, Jenderal itu mengatakan di antara masalahnya saat ini adalah untuk mempertahankan garis depan yang membentang dari selatan ke timur dan tidak kehilangan wilayah lagi setelah mendorong mundur Rusia dari wilayah Kharkiv di timur laut pada bulan September dan Kherson bulan lalu bagi Zaluzny Rusia telah membombardir infrastruktur energi sejak Oktober menyusul serangkaian pembalikan medan perang yang memalukan karena mereka membutuhkan waktu untuk mengumpulkan sumber daya untuk serangan luas dalam beberapa bulan mendatang saya bukan ahli energi tetapi bagi saya tampaknya kita berada di ujung tanduk, katanya, menyatakan bahwa penghancuran jaringan listrik mungkin dilakukan oleh serangan rudal dan pesawat. Tak berawak, gelombang serangan terhadap jaringan listrik yang telah terjadi telah menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran di seluruh negeri, menyebabkan jutaan orang Ukraina dalam cuaca dingin dan gelap musim dingin. Saya tahu bahwa saya dapat mengalahkan musuh ini, lanjut sang jenderal. Tapi saya butuh sumber daya. Saya membutuhkan 300 tank, 600 hingga 700 kendaraan tempur infanteri dan 500 howitzer.